Ayo isi bahan bakar roket merah. Teruskan kerja yang bagus. Laboratorium luar angkasa akan membantu kita pergi ke luar angkasa dan mengeksplorasi bumi. Ayo luncurkan roket berisi laboratorium ke luar angkasa. operatorium kita pada penerbangan mengitari bumi. Gerakan joystick ke kanan untuk membetulkan arah. Teruskan kerja yang bagus. Bumi adalah satu-satunya planet di mana manusia dan hewan, serangga dan tumbuhan hidup dan berkembang. Bentuknya bulat seperti bola, Laboratorium kita mengitari bumi dan arahnya terus berubah. Ayo betulkan arahnya. Teruskan kerja yang bagus. Surya kereta untuk membawanya ke laboratorium. <SILENCIO> Mencuci unit traktor, kita melakukannya. Ayo, rakit pesawat ulang alik! Di bahan bakar pesawat ulang alik. Teruskan kerja yang bagus. Ayo pasang panel-panel surya agar selalu ada daya listrik di laboratorium. perlu mencuci pesawat pulang alik. Hebat! Matahari bersinar dan menghangatkan planet kita dan seluruh makhluk hidup. Energi dari matahari bisa ditampung dengan bantuan panel surya. Ayo isi daya laboratorium kita. Putarkan agar cahaya matahari mengenai panel-panel surya. Kamu melakukan hal yang bagus. Kita perlu merakit sebuah bis. Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar bis. Teruskan kerja yang bagus. Ayo latih lidang Low sebelum berangkat keluar angkasa dari laboratorium. Mereka akan bisa melihat bentuk bumi yang sesungguhnya. Ayo cuci bis Jangan berhenti Kerja yang bagus Sambungkan pesawat luar angkasa ke laboratorium agar para astronot bisa masuk. Kamu melakukan hal yang bagus. Para astronot telah tiba di laboratorium. Li dan Lou bisa melihat Bumi dari luar angkasa dan bahkan memulai penelitian mereka sendiri. Para astronot menyiapkan makanan, tarik paket-paket makanan ke posisi yang benar. Dan kini kita perlu menghangatkan makanan, ketuk tombol. Ketuk tombol. Kamu melakukan hal yang bagus. Segala sesuatu di laboratorium luar angkasa berada dalam keadaan tak berbobot. Karena itulah, air di sini tidak tumpah, melainkan membentuk bola-bola. Makanan dikemas secara khusus di bumi agar mudah dikonsumsi di luar angkasa. Remah-remah tak baik untuk peralatan. Ayo bersihkan. Gerakkan penyedot debu di atas remah-remah untuk pembersihkan. Teruskan kerja yang bagus. Ayo pasang peralatan di laboratorium kita. Kita melakukannya. Ayo ambil foto para astronot untuk kenang-kenangan. Hal yang bagus Para astronot bekerja dan tinggal di laboratorium luar angkasa Peralatan khusus membantu mereka menjelajahi luar angkasa Para astronot butuh istirahat setelah bekerja